Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita selalu mendapatkan kebahagiaan ada malam semalam penyambutan Bunda Lesti dan Papa Bilar di kitchen Lampung persahabatnya Masya Allah Bunda L dan Papa B serta tim ternyata sudah ditunggu oleh Ibu Riana Arinal Ibu Gubernur Lampung Masya Allah banget ya penyambutan memang luar biasa. Kita makin bahagia sekali. Leslar dijamu dengan baik banget, masya Allah. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Seps Kitchen Lampung. situ mengatakan menyambut kedatangan tamu dari rekan artis di restoran Seps Kitchen Life dan seafood dari undangan Ibu Gubernur Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Terima kasih sudah berkunjung, Allah memberkati. Masya Allah, banget ya. Kita bangga, kita bahagia sekali. Alhamdulillah penyambutan yang sangat luar biasa Diberikan oleh Ibu Riana Selaku ibu angkatnya Bunda Lesti kecewa Makin kagum dan selalu kita bangga dengan Lestler Kita lihat juga momen cute berikutnya Potret Bunda Lesti, Papa Bilar Bersama owner dan karyawan restoran di Lampung Masya Allah banget ya Bunda El dan Papa Bilar memang selalu bikin salvo lagi ekspresi mereka berdua, aduh Masya Allah banget ya Dengan berpelukan, Papa Milar selalu saja mesra dan selalu romantis Di depan ibu angkatnya Bunda Lesti pun, persahabatnya mereka selalu memperlihatkan kekiutan dan kemesraan Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa untuk keluarga Konoha Kita lihat juga persahabat ya, di kolom komentar banyak tanggapan hingga respon yang diberikan kita simak persahabat dari akun Santi 8171 mengatakan, Tujuh Masya Allah, seneng banget lihatnya. tuh bahagia banget ya, warga Konoha. Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Rosita Milano. Di situ mengatakan, "Masya Allah, main favorit couple artis Les La Wow kapal terfavorit untuk kita semuanya ya Leslar gak pernah tergantikan Dan selanjutnya disimak juga persahabat ya Masih dengan potret yang sama Masya Allah Bunda El, Papa B Memang banyak yang sayang Disambut dengan hangat oleh Gubernur Lampung kita semakin kagum dan tentunya selalu mendoakan untuk keluarga Leslar. Indahnya kebersamaan ini, persahabat ya. Masya Allah. Kemudian kita lihat juga, ini momen saat Leslie dan Biller tiba di bandara dan langsung, persahabat ya, mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan Papa B, Bunda Leslie mendapat tanda hormat, tanda penghormatan ini khas dari Lampung bersahabat ya, makin dibuat kagum dan bangga juga nih Abang El sambil digendong Allah, Bunda Lesti dapat Papa Bilar, diberikan tanda penghormatan khas Lampung luar biasa semoga lancar untuk acara hari ini dan semoga Leslar selalu bisa menampilkan penampilan terbaik ya kita menunggu Cidukan Bunda L ini nyanyi di acara pernikahan anaknya Gubernur Lampung dan berikutnya bersama kita simak juga momen semalam prepare untuk acara hari ini Leslar memang luar biasa menjadi pusat perhatian dan selalu menjadi sorotan dan kita juga salvok di acara Hari ini di acara pernikahan anak Gubernur Lampung Ternyata untuk hostnya ada Kak Indra Bhatti di sana yeah, yeah. Ketemu dengan Leslar ya bersahabat ya Aduh makin asik banget ya Dan pastinya makin gak sabar menantikan acara hari ini Dan kita selalu menunggu kejutan vitamin-vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Dan berikutnya kita simak juga bersahabat Anda memelucu aksi BWL di pesawat Aksi BBL ini membuat kita semuanya bahagia banget ya melihat BBL itu ngintip-ngintip di balik kursi pesawat. Aduh masya Allah nah emang sangat gemes dan lucu banget ya Bang L. sehat terus buat BBL dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya pemimpin akan menginfokan. Mengenai polling online, Demas Mass Mela Celebrities 2022 untuk polling sementara, di pagi hari ini perhatikan persahabatnya. Alhamdulillah, Rizky Bilar masih menempati posisi pertama dengan perolehan voting 4.322 votes, sedangkan di nomor 2 masih diduduki oleh Rangga Azob. Dengan perolehan voting 4125 votes, beda tipis banget yang untuk hasil voting, tetap semangat, tetap dukung, dan tetap kompak serta solid mendukung yang terbaik untuk Rizky Bilar menjadi pemenang di Demans Garmin Melon Celebrities 2022.